Sobat Angler, berbagai jenis ikan pernah dinaikkan oleh tim mancing mania selama menjelajahi Lautan Nusantara. Mempunyai cerita unik tersendiri. Kuy, kita simak bersama mancing mania. Wah, ini bahaya ini drak keras ya. Drak udah keras ya. Waduh bahaya ini drak keras kayak mau sepup lain udah mau habis. Dokter tuna. Predator yang lebih agresif pada malam hari ini sudah sangat sulit dijumpai dengan ukuran yang besar. Dokter, kecilan, kecilan, kecilan, kecilan. Dokter, kecilan. Tapi tim pancing mania berhasil menjalankan seekor tuna gigi anjing dengan bobot lebih dari 60 kg. Menurut catatan, ini menjadi salah satu rekor dokter tuna terberat yang pernah dipancing. Mancing mania semakin mantap! Hewan yang hidup di perairan dalam Sulawesi ini dikenal sebagai ikan legendaris karena ukurannya yang luar biasa besar. Warga lokal menyebutnya sebagai Moso. Tim mania berhasil mendaratkan Moso seberat 70 kg lebih dengan pertarungan yang cukup alot. Keluarga giant grouper yang bisa mencapai berat ratusan kilogram ini akhirnya harus ditaklukkan dengan menggunakan reel elektrik. Ngejar, ngejar itu. Sang predator tingkat atas di lautan ini bukanlah target angler dimanapun ya, sob. Populasinya yang semakin langka serta posisinya yang penting pada ekosistem laut adalah alasan utama. Hiu menjadi hewan yang dilindungi. Uniknya, ikan ini sering sekali tersangkut kail pemancing. Hewan berjuluk Raja Lautan ini punya terharga oh. yang luar biasa. Jelas jika hiu menjadikan terganas pilihan mancing mania. Satu, dua, tiga. Tadah. Wow. Aman dia, dia rilis. Terbaiknya sudah jelas hasil tangkapan dari keluarga billfish yang satu ini menjadi spesial karena menaklukkan ikan marlin berukuran dewasa menggunakan piranti kelas ringan biasanya mustahil dilakukan tarikan sang ikan berparuh ini memang luar biasa karena tenaganya yang seakan tak pernah habis. Setelah bertarung cukup lama dan menguras stamina, akhirnya seekor marlin berukuran besar berhasil dinaikkan. Strike! Oh, Apa? Oh iya. Membuktikan. Membuktikan. Wah, unik banget nih ikan yang didapat Chef Anwar di Sungai Papua ini. Hey, ini dia ikan yang saya cari-cari target saya, Bumblebee. Kerapu, keren banget ya. Warnanya cantik banget, lihat. Kuning, tutul, tutul, hitam, putih, cantik sekali. Perpaduan warna hitam dan kuning di badannya membuat keluarga kerapu yang satu ini mirip dengan si robot transformer Bumblebee. Gak heran, sang giant grouper dinamakan Bumblebee grouper. Sesuai dengan namanya, ikan ini dapat tumbuh hingga panjang 2 meter, dan bobot hingga 200 kg Biar-biar lestari. Udah, dupak kita. Mantap, memang itu mau kita rilis. Sengaja, memang. Kita udah niat kalau kita dapatnya bumblebee, walaupun sama-sama kerapuh. Tapi dia susah sekali didapatkan. Jadi, biar lestari kita rilis. wancement mantap. Bagarius termasuk kategori hewan yang sangat langka karena telah hidup dari zaman purba sekitar 60 juta tahun yang lalu. Uh, walaupun dia nggak punya papil, tapi lihat giginya. Sangar banget kan. Emang dia pemangsa uh, salah satu predator nih. Predator di bawah air, jadi di bawah sungai. Hidupnya di bawah-bawah batu, di bawah sungai, semua sungai, sungai air deras. Dan kalau misalnya di daerah India nih, uh, dia besar-besar uh, ukurannya. Karena terbiasa makan jenazahnya jenazahnya jenazah yang dihanyutkan di Sungai Gangga. Bagarius yarrelli. Populasinya sangat sedikit bahkan masuk dalam kategori hampir punah. Jika saat mancing mendapat sang keluarga catfish ini wajib rilis ya. <tuh> Ikan yang masih satu keluarga dengan tuna ini menjadi tangkapan utama nelayan-nelayan pusat barang. Ternyata ini pekerjaan yang tidak mudah. Dan cuma lemak sejum jati nih, bisa kayak begini nih. Ila, tenaga, malam-malam, muare -malam, tenaga. Populasinya yang sangat banyak dan berkelompok membuat tongkol mudah dijaring dengan berbagai teknik unik. Nelayan selerek di Banyuwangi ini salah satunya dengan kapung ikan menggunakan dua kapal nya nyanyian para beka membuat suasana kapal semakin meriah ikan ini sepertinya sudah tidak asing lagi untuk penggemar setiap mancing mania sang jiti alias Giant Tra Memang paling populer, karena seringnya muncul di tayangan Mancing Mania. Oke, okay, ini jadi pertama saya. Saya nggak mau berlama-lama, karena kasihan data tadi dia udah uh, ngelepasnya agak lama, ngelepas umpannya. Banyaknya karang yang terdapat di perairan timur Indonesia, membuat tempat ini menjadi surga bagi para penikmat teknik popping dengan target Giant trevally. Hey! Ikan dari keluarga catfish ini menjadi tangkapan terbesar dalam sejarah freshwater tim Mancing Mania. <laughs> nih gila nih, belum diangkat tapi kita udah lihat tapahnya. Besar banget, gila. Sebagai ikan air tawar terbesar di Indonesia, tapah dapat tumbuh panjang hingga 2,5 meter dan berat ratusan kilogram. Konon, ikan bernama latin walago ini dahulu sering memangsa manusia yang sedang beraktivitas di pinggir sungai. Hey! Tambah yang didapat Cepian di Sungai Kalimantan Tengah, rekornya belum terpecahkan hingga saat ini. <mo cosplay> Warnanya yang merah menyala ditambah dengan bentuknya yang panjang, membuat ikan ini menjadi ikan tercantik versi Mancing Mania. Didapat di perairan Bali, ikan ini menjadi target pancing dengan teknik jigging di kedalaman 100 hingga 200 meter. Rugi snapper. Mancing Mania, mantap. Ayo. Untuk ikan termahal, jelas ikan arwana akan menjadi pilihan tim Mancing Mania. Walau bukan arwana super red, namun ikan arwana batik Papua pun memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Harga untuk satu ekor arwana Papua kualitas super bisa mencapai 5 hingga 10 juta rupiah. Terima Mantap. Oke. Rahasia.